serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, vitamin bahagia dan pastinya kabar-kabar terupdate seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kita simak persahabat, ada info bahagia banget ya untuk warga Konoha ini langsung dari Bang Boril yang menginfokan bahwa Bunda Lesti Kejora akan kembali hadir tampil di acara festival Ramadan 2022. Bunda Lesti akan menjadi host kembali ya malam hari ini, jangan sampai lupa disaksikan.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 Mengenai jadwal bunda lesi yang akan hadir Yang akan tampil malam hari ini Berikutnya para sahabat kita simak juga Ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan. Masya Allah Video abang L yang lagi nangis ya Nangis aja Ini ganteng dan sangat menggemaskan Masya Allah kita pastinya nggak sabar banget ya, nunggu Abang El bisa ngomong, pastinya lucu banget, ini sih penyemangat warga Konoha. Momen ini pun dari post kembali, oleh aku, leslar, underscore, sik. Bayang sekali komentar tanggapan juga yang diberikan dari para sahabat, yakni dari akun Instagram dela.na31 mengatakan, Abang sedang latihan ambil nada suara, aduh, Masya Allah banget ya, cute banget juga nih komentarnya, kita lihat juga ke komentar lain. Dari akun Neng Tutik 74 Mengatakan Masya Allah Abang ganteng kasep, pinter Bagger Masya Allah banget ya Pokoknya komplit banget nih Doa terbaik yang diberikan Dari para sahabat Untuk Abang Fatih Berikutnya juga Para sahabat kita mendapatkan Cidukan Di rumah Leslar Ada bang Zenzi Aduh Masya Allah Pokoknya ini ada Kang Jade ya Di rumah Leslar Seru banget Dan kita salpok Dengan Abang Fatih pastinya kita salpok dengan rambutnya yang sudah bisa dimiringin ya Masya Allah ganteng pokoknya punya semangat banget nih untuk kita semuanya Sama-sama doakan ya Semoga bangat Fatih selalu sehat Selalu bahagia dan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua pastinya amin Di postingan ini pun kita salpok dengan kalimat komentar yang diberikan Salah satunya dari akun Nidajeneng94 mengatakan Masya Allah Si embul sadar kamera Anak soleh, anak ganteng Wow kalau Abang Fatih sih emang dari kecil nih ya, ya... dari bayi... ...ini sudah sadar kamera... ...ini anak pinter banget... ...dan kita lihat juga persahabatnya ...ternyata di rumah Leslar... ...bukan hanya Bang Zenzi saja... ...kita mendapatkan cedukan vitamin bagai juga nih... ...ramai banget dan di rumah Leslar hari ini... ...pastinya bakal ada sesuatu kejutan... ...yang akan kita dapatkan... ...dari Lesti dan Bilar... ...semoga apapun yang dilakukan... ...diberikan kemudahan... ...diberikan kelancaran... ...amin... ...ya Rabbal Alamin... Dan pastinya persahabat, ini mengenai baju lebaran Leslar ya, pastinya ini tentunya keren dan sangat wow banget. Dan berikutnya persahabat, kita simak juga nih, ada info dari Sofi Indonesia. Mengenai acara tanggal 25 April nanti, Bunda Lesha Kejora dan Papa Bilar akan tampil di acara Sofi, persahabat ya, yang akan disiarkan di tiga tv nasional jangan sampai lupa saksikan dan pastinya kalian harus wajib dinyatot jadwalnya, kita simak persahabat di kalimat info, caption yang dituliskan oleh Sofi. Penasaran kan sama penampilan Lesti dan Bilar ini spesial? Saksikan penampilan spesialnya di Sofi Big Ramadan Cell TV Show Hari Senin 25 April pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Live di RCTI, SCTV Indosiar, Sofi Live dan Youtube Sofi Indonesia Catat tanggalnya dan jangan sampai kelewatan Tuh persahabat jangan sampai kelewatan Kalian wajib nyata tanggalnya ya Biar nggak ketinggalan untuk menyaksikan idola kesayangan kita di acara Sofi Big Ramadan Sale TV Show, kita doakan yang terbaik. Semoga idola kesayangan kita menampilkan penampilan terbaiknya, dan pastinya kita juga masih menunggu kejutan lain hingga cedokan vitamin terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi, dan tentunya kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Miller. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.